Guys. Wow. Ternyata pakai Uber Eats gampang banget. Assalamualaikum Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, okay, kali ini aku mau coba download aplikasi Uber Eats Taiwan ya. Kalian di sini bisa ketik langsung kalau aku kan udah coba ngetik di sini Uber Eats Taiwan. Nah, kalian tinggal langsung install ya seperti ini. Oke okay, kita tunggu dulu karena aplikasinya emang baru aku install hmm, Caranya seperti ini ya Kalian masukin nomor kalian Oke okay, aku mau coba daftar pakai nomor aku ya Nah kemudian berikutnya Nah, aku coba pakai Google ya guys, kayak ini. Nah, oke, okay. klik saya setuju lalu berikutnya. Masukkan alamat oke okay guys sekarang aku mau kasih tahu kalian semua bagaimana caranya memesan Uber Eats Taiwan ya ini kalau di Indonesia mungkin uh, sama dengan aplikasi Gojek ya yaitu pemesanan untuk GoFood. nah di sini di Taiwan juga ada namanya Uber Eats ya kita coba langsung klik tapi bagi kalian yang belum download jangan lupa download dulu di Playstore itu ada namanya Uber Eats Taiwan kalian juga bisa download langsung dari HP Android atau dari iPhone Kita langsung klik seperti ini ya tampilan awalnya guys Uber it Nah di sini pertama kali kalian harus masukkan nomor telepon yang pasti nomor telepon Taiwan ya gunakan akun Uber Anda untuk memulai di sini udah ada kode Taiwan yaitu plus 886 kalian klik ya Oke okay. Nah di sini disuruh memasukkan nomor ponsel Aku mau masukkan coba nomor yang satunya ya Karena sebenarnya aku udah punya akun Tapi belum pernah dipakai sih Jadi kita langsung masukkan nomor telepon Kita yang ada di Taiwan ya udah selesai kita tinggal masukkan email kalian bisa pakai email kalian atau menggunakan akun google kalian disini aku mau coba pakai akun google aku ya nah kalau sudah memasukkan akun google lalu akun atau akun email kalian kalian klik lanjutkan Guys, ini tampilannya seperti ini kalau kalian sudah mengikuti eh, mengikuti cara caranya ya seperti tadi yaitu memasukkan nomor telepon dan memasukkan email. Kita bisa edit akun di sini ya kalian bisa edit akun di sini langsung di beranda kalian bisa lihat. Jadi tampilannya seperti ini sama persis dengan akun Bojek ya atau aplikasi Bojek untuk memesan GoFood yang ada di Indonesia rata-rata biayanya enggak terlalu ini ya menurut saya ini e, untuk ongkos ya untuk ongkosnya sekitar 25-30 NT dan ini restoran yang dekat dengan alamat saya kenapa di sini ada alamatnya langsung muncul karena Uh, udah otomatis dari Google Maps nya tapi kita bisa ubah dari pengaturan juga kita bisa ubah pengaturan alamat klik akun di sini ada pengaturan di sini rumah klik ya Nah kalian bisa masukkan alamat yang baru kalau ini kan langsung otomatis dari Google Maps yang ada di handphone ini tapi kan kadang kalau di Google Maps itu nggak pas ya hanya patokan dari jalan atau ciri khas nomornya gitu kan jalannya nomor atau tapi nggak langsung di depan rumah kita nah kita harus bener-bener masukkan alamat yang ada di ARC kita itu guys yaitu alamat majikan kita oke okay, tinggal klik kalau udah kayak gini kalian klik ya klik yang di bawah nah seperti ini kalau udah cocok baru itu namanya udah, udah oke okay. ya yeah. ini ya guys kalau udah cocok alamatnya nanti ada tulisan pindahkan peta ke titik pengantaran anda oke okay. kalau udah cocok konfirmasi lokasi kalau menurut kalian ini udah cocok ya udah cocok sesuai dengan alamat yang di air si kalian konfirmasi lokasi oke okay. di sini di sini ada tulisan nomor lantai atau kamar misalkan kalian kan di apartemen atau di rumah susun kayak gitu nomor lantainya berapa atau kamar berapa Di sini juga ada nama perusahaan atau gedung kalau nggak perlu ya nggak papa kalau ini kan aku udah lengkap lantai lima seperti itu jadi nggak usah ditulis juga nggak papa nah di sini kita ada opsi pengantaran wajib diisi ya salah satu ya letakkan di depan pintu temui di pintu atau temui di luar jadi kalian mau pilih yang mana kalau saya kan posisinya ada di lantai 5 karena kita juga sibuk jadi nggak bisa bolak-balik keluar juga jadi aku pilihnya yang ditemui di pintu Oke di sini aku mau pilih yang temui di pintu karena aku berada di lantai lima jadi aku mau masukkan lantai lima ya seperti ini kalau udah oke okay, kalian tinggal klik simpan Eh, okay, udah seperti ini ya guys kalian bisa edit nama atau pengaturan lainnya seperti ini kalau udah kita balik lagi ke depan ini aku sungguh pertama kali ya pertama kali aku juga belum pernah belum pernah pesen berits di Taiwan jadi penasaran aku juga penasaran guys seperti apa sih cara pesennya padahal kalau make di sendiri ya itu deket banget tempat aku kalau jalan kaki ya kurang lebih 10 menit mungkin ya nggak nyampe 10 menit sih tapi kan bolak balik juga dan kebetulan aku di sini cuma berdua jadi aku nggak bisa ninggalin kakek untuk saat ini aku mau coba pesen ya ini pesanan belum ada ini kita cari yang terdekat ya cari yang terdekat ini apa sih menyebut aku lihat ada promo apa belanja 300 hemat 60 NT beli satu gratis satu ini ada ini kita bisa klik yang ada promo ya beli satu gratis satu belanja 199 hemat 40 NT Ini pizza Saya bisa nyoba ya Karena ini aku juga pertama kali guys Jadi penasaran Gimana sih caranya pesen Uber Eats Yang katanya itu agak ribet Tapi ternyata pas aku download nggak terlalu ribet Cuma memasukkan nomor telepon Dan alamat email Hey, ini ada paket hemat ya untuk item tertentu ini yang promo, aku mau coba yang promo kali ya <laughs> kita coba yang promo, ini mau klik dulu seperti apa sih hmm, belanja 49 itu untuk mendapatkan biaya pengantaran gratis Oh guys, ada chot tofu kayak gitu ya. Ada chipai ada banyak tuh. Seperti ini, tapi aku nggak terlalu suka. Oke, kita ganti ya. Aku mau coba ganti. Tapi murah loh guys. Aku coba ganti ya coba pengen yang ini ya pizza belanja 49 inti untuk mendapatkan biaya pengantaran nol ini jangka tempuhnya 20-30 menit biaya biayanya biaya ongkosnya itu 25 pizza Nih, ini harga Rp300, ada yang 299, ada yang 333. Di sini ada harganya. Kayaknya aku coba yang KFC ya. KFC atau yang McD. Aku mau coba KFC di sini ada nggak yang deket. KFC. Ini guys, KFC-nya ada di sini. Oke okay, KFC nya di sini ya. Aku mau coba pesen yang ini ya. Medium spice karena pertama kali mau nyobain. Oke okay, karena pertama kali mau nyobain aku coba yang ini dulu ya. Yang... nyobain harga yang 189 NT seperti ini tadi kita udah klik masukkan ke keranjang nah seperti ini yang aku mau pesen langsung kita klik buka check out ini yang barusan aku pesen ya guys di sini kita bisa Kasih tambahan ya, ada dari merekanya langsung. Kita mau tambahin apa gitu ya? Kita nanti di sini ada jumlahnya, mau nambah ini 189. Ini yang ini 70, ada yang 48. Kalau tidak, tidak ada tambahan lagi. Kita langsung klik ini ya, klik tidak. Terima kasih. Nah guys Jadi seperti ini Ini hasilnya ya Kita lihat dulu Ini yang barusan mau aku order ya guys Seperti ini tampilannya 189 NT ya Yang paket yang aku pilih Anda mendapatkan penghematan Dengan biaya pengantaran 0 NT sampai 6 April Wow Jadi ini nggak ada biaya ya nggak ada biaya alias gratis totalnya 189 NT diskon 24 NT biaya pengantaran yaitu 1 ya satu NT biaya pengantarannya 25 NT total 189 NT jadi ini aku bayarnya cuma harga yang sesuai tadi yang paket itu ya guys 189 NT jadi nggak ada tambahan apapun harganya seperti ini nah guys tinggal kita mau ini mau pilih bayarnya pakai apa Oke, bagi teman-teman yang gak paham untuk pembayarannya karena aku sendiri gak punya rekening pos atau visa kayak gitu ya ATM kayak gitu aku gak punya jadi aku mau pilih pembayaran yang tunai seperti ini ya kredit kalian udah lihat mulai checkout ada tulisan kredit kalian tinggal klik klik yang ini ya guys Kalian tinggal klik uh, ini nggak apa-apa aku klik ya. Jadi nanti kalau ada promo apapun nanti bakalan masuk langsung ke email aku. Jadi bayarnya cuma 189 NT. Nah kalau kalian nggak punya kartu Visa, rekening POS atau apapun, kalian tinggal klik yang tulisan kredit ini. Di sini ada dua ya, ada dua metode pembayaran kartu kredit atau debit atau tunai. Klik yang tunai. Bayar pesanan dengan uang tunai. Nah disini ada tulisan gunakan uang tunai untuk membayar pesanan Anda akan melihat jumlah total yang harus dibayar saat Anda memesan Dan kami menghargai uang kembalian yang pas Oke okay, terima kasih kalian tinggal klik berikutnya Udah? Udah oke okay ya guys Di sini udah klik tunai Udah berubah kan? Klik tunai Kalau menurut aku ini nggak usah ya kita tinggal masukkan pesanan ya seperti ini klik oke okay, guys jadi seperti ini kita lihat ya perkiraannya yaitu jam 1, 10 menit. kalau sekarang baru jam 12.44 menit aku sendiri pokoknya ini pertama kali loh pertama kali aku pesan Uber Eats Taiwan dan ternyata gampang juga ya kita lihat ya kita lihat Uh, bagaimana sih Apakah benar kurang lebih Berapa menit ya guys Jadi uh, 15, 10 Berarti kurang lebih 25 atau 30 menitan Nanti Dia akan datang Oke okay, kita tunggu ya Jadi di sini tuh bakalan terus Update ya perjalanan Sang Uber itu Bakalan terus update seperti ini Kita lihat detail pengantaran Detail pengantarannya seperti ini alamatnya ini alamat aku temui di depan pintu petunjuk lantai 5 tingkasan kayak gini ya. Tuh ini pesanan aku yang tadi aku pilih yang promo harganya 189. Nah, sekarang di sini ada tulisan apa? Sedang menyiapkan pesanan Anda. Yeay! guys ih mantap banget ya. Kita lihat ya. Ternyata gampang juga cara pesan di Uber Eats Taiwan nah kita tunggu ya kita tunggu sampai pesanan kita datang. wah bakalan males keluar nih kalau pesanan pertama kali langsung datang atau sesuai yang kita mau karena ini bener-bener penasaran ya sering banget muncul di beranda tiktok ataupun di youtube pengen pesan Uber Eats banyak sekali yang bilang kok susah sih bayar tunai kenapa harus kayak pakai visa atau rekening pos kayak gitu kan bukan rekening pos ATM gitu ya sedangkan kita sendiri nggak punya ternyata baru pertama kali aku nyoba daftar dan download aplikasinya di Playstore gampang banget cuma masukkan nomor telepon dan email kita yang aktif guys Oke kita tunggu ya halo halo guys jadi ini perkiraannya ya ini aku lihat updatean terbaru lagi karena tadi kan aku nungguin sampai kapan gitu nyampe nya jadi aku coba tuh kita lihat pesanan 4 menit lagi guys kalian lihat deh 4 menit lagi pesanan aku bakalan sampai jadi seperti ini ya lihat di sini juga ada abang gojeknya abang ubernya yang Mau nganter ini ke tempat aku, karena aku nggak punya ini ya, nggak ada receh, Aku mau coba bayar seperti ini. Ini loh, 4 menit lagi, tersisa oh. sepuluh so menit. Tunggu sebentar kan halo guys, jadi ini ada uh, perubahan ya, perubahan update-nya tuh. Jadi uh, terus mengikuti perubahannya seperti ini perkiraan tiba, jadi sekarang udah udah hampir tiba udah hampir dateng kayaknya aku tunggu di lantai. oh oke, okay. how? oke, okay, oke, okay. how? tunggu, tunggu halo guys, jadi ini perubahannya kalau ubernya udah dateng akan ada perubahan seperti ini ya, nikmati pesanan anda tuh, terima kasih katanya beri penilaian, oke, okay, pokoknya cepet banget dan ini pertama kalinya aku order ya guys, ternyata emang banget. beri penilaian ya oke okay, kita kasih karena emang bagus banget pelayanannya thank you, tadi abangnya juga ramah banget aku kasih oke okay. thank you nah seperti ini kita coba cek ya cek seperti apa, ada perubahan gak akun, bukan di akun nih pesanan nah guys, ini pesanan yang sudah terselesaikan, oke okay, terima kasih seperti apa kita lihat ya per halo guys ternyata abangnya mau ke atas halo halo sudah Oh, oke dateng guys ini pesanannya halo guys ternyata order di Uber Eat Taiwan gampang banget loh nah ini orderan aku yang barusan aku tadi nungguin kurang lebih 25 30 menit dan ternyata itu emang gampang banget cara download aplikasinya juga nggak usah ribet nggak harus pakai kartu Visa atau rekening ATM kayak gitu kita cukup klik yang bayar tunai ya guys kayak gini lihat ya Nah ini aku ambil paket yang harga 189 NT di sini semuanya Tidak ada tambahan biaya untuk ongkos kirim atau tambahan lainnya Jadi harganya itu pas 189 NT Kayak gini guys Wow Ternyata pakai Uber Eats gampang banget Nah guys ini juga masih ada Masih di segel Nah, ini guys, satu paket yang aku pesen Ada apa aja ya Di sini Tuh ada sedotannya Seneng dong karena pertama kali order juga Ternyata nggak ribet Guys, ini loh yang aku order. Kita buka ya. Tada! Nah, guys, ini yang aku order ya. Ada dua, ada dua chicken, dan ada ini yang tart tadi ya, guys satu, terus apa lagi chicken nuggetnya di dalamnya ada chicken nugget juga ya jadi sesuai yang tadi ya guys ada chicken nugget kayak gitu tuh di dalamnya satu paket seperti ini nah, yang gedenya dua, ada chicken nugget dan ada ikar satu gelas ini minuman ya guys oke okay, thank you semuanya semoga informasi ini bermanfaat ya guys kalian bisa komen di kolom komentar uh, mungkin ada yang susah atau belum bisa kalian bisa langsung komen ya 这个有多零件等一下 sama kayak kemarin tapi aku beda ya, maksudnya pesennya sama di KFC cuma beda ini aja. Halo guys, barusan nyampe orderan aku, dapat satu minuman. campau, campau, oh. ini ada satu chicken, 4 nugget ya chicken nugget sama ini pi, susu dan satu gelas, hmm. ada, satu. ada sausnya.